Halo semuanya, aku baik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas Video-video penampakan super creepy di tengah hutan Dan kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung Mulai aja videonya <tuh> Video yang pertama kali kita bahas kali ini sumbernya agak misterius. So, di video ini ada seorang cowok yang pengen nunjukin sebuah camp yang dia buat bersama sepupunya di tengah hutan, yang mereka namain base. Rencananya, Doi mau bikin video di situ buat nunjukin dan di-upload ke sosial medianya. Tapi, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terekam di videonya. Hey guys, uh, I just wanted to show you guys my cool base that I made a while ago with my cousin. It's really nice. See, we got the entrance all fenced off. Got this thing. I don't know what it is. Oh, well, that stinks! But yeah, we got some chairs. What was that? Is that a cow? Tiba-tiba ada sesosok makhluk humanoid berwarna pucat yang kayak berlari dan merangkak dengan empat tangan dan kakinya dengan sangat cepat ke arah orang ini. Doi shock dan langsung buru-buru cabut keluar dari tempat itu karena Doi sama sekali nggak menyangka kalau di sekitar base yang dia buat bersama sepupunya itu ada makhluk kayak di video yang tadi. Dan kalau gue amatin, sosok yang tadi itu tangan dan kakinya kayak panjang banget. Kayak nggak proporsional kayak orang normal pada umumnya. So, pastinya kalau memang video yang tadi itu cuma video settingan, pastinya niat banget karena harus make up karakter kayak di video yang tadi. Dan bahkan kalian bisa dengerin sendiri, awalnya orang ini ngira suara-suara yang bersumber dari tengah hutan itu adalah dari seekor sapi. So, gimana menurut kalian? Apakah video yang tadi itu cuma video prank, video settingan, video hoax? Atau emang benar sosok yang tadi adalah sosok makhluk humanoid yang gak sengaja terekam di kamera? Didi. Ada sekelompok remaja pecinta alam yang lagi camping di tengah hutan, tapi tiba-tiba pas malam hari ada salah satu di antara mereka yang notice, kayaknya ada sesuatu yang ngeliatin mereka diem-diem di kejauhan. C'est une super de belles soirées. Qu'est-ce que vous en passez, les amis? Moi, je pense que le feu, il réussit, est réussi. Qu'est-ce que t'en penses? Il réussit, là, est réussi en pas d'avouer. Mais laisse beau les... feu. Hey, ça tu en faire de ça? Quoi? Check, check. Ah! Frank! Pogne la flashlight! Mm. Vite! Pogne la flashlight! Mm. Fuck, c'était quoi? Mm. Ah. C'est you ice Berkali-kali terekam ada sosok bayangan berwarna putih yang bentuknya mirip kayak kepala yang mengintip ke arah mereka. Awalnya sosok itu muncul dari dalam kabin, dan yang kedua sosok itu muncul di luar kabin. Terus pas mereka kejar lagi sosok yang tadi itu udah ngilang. Video ini agak misterius karena sumbernya emang gak jelas siapa orang-orang yang ada di video ini dan di mana lokasi mereka camping sama sekali gak ada yang tahu. Video yang berikutnya ini diupload oleh sebuah akun Youtube yang biasanya upload video bercocok tanam. Mereka adalah pasangan suami istri yang tinggal di Central Virginia dekat hutan dan jauh banget dari hiruk pikuk perkotaan. Tapi suatu hari tiba-tiba Doi itu dikirimin sebuah video yang gak sengaja direkam oleh tetangganya. Dimana tetangganya ini gak sengaja ngelihat ada sesuatu yang aneh dari kejauhan pas Doi lagi jalan-jalan di tengah hutan. Karena penasaran Doi langsung ngeluarin handphonenya dan mulai ngerekam. Ada sesosok makhluk berwarna hitam yang kelihatan kayak mengendap-endap di kejauhan. Orang ini sama sekali nggak berani buat ngedekat karena Doi nggak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan. So karena videonya cuma sampai disitu doang, banyak spekulasi yang bermunculan. Ada yang bilang kalau yang tadi itu cuma hewan yang tinggal di hutan. Ada juga yang bilang kalau yang tadi itu adalah alien, sasquatch, skinwalker, dan makhluk-makhluk urban legend lainnya. Tapi nggak sedikit juga yang bilang kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan hantu. So gimana menurut kalian? Hiten. Ada seorang TikTokers yang bekerja sebagai security guard di salah satu proyek. Nah, suatu hari doi itu dapat giliran shift malam. Dan pas tengah malam doi dan temennya itu ngerasa ngeliat ada sesuatu yang bergerak di kejauhan. Karena doi itu nggak yakin sama apa yang doi lihat, jadi doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. We work night security 8 p.m to 8 a.m and we see something coming at us at midnight. Video yang barusan itu viral banget di tiktok dan udah ditonton lebih dari 20 juta kali Banyak banget teori-teori yang bermunculan dari sosok berwarna hitam yang tadi Dan emang sosoknya itu agak sulit untuk dilihat ya Karena kayak ngeblend banget sama environmentnya Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik disitu kelihatan jelas Ada sosok siluet berwarna hitam yang kayak berjalan pelan-pelan di antara semak-semak Dan kayak berjalan mendekat ke arah tiktokers ini Doi langsung ngerasa ketakutan dan buru-buru buat masuk ke dalam mobilnya. Banyak yang percaya kalau yang tadi itu mungkin aja cuma orang doang yang kebetulan kelihatan gelap karena dikejauhan. Tapi gimana menurut kalian? Seorang travel vlogger bernama Mihaila coba buat bikin konten yang menurut gua cukup gila. Doi masuk ke sebuah hutan yang Doi klaim adalah hutan yang paling angker di dunia. Hutan itu bernama Hoya Bachi Forest di Transylvania, Amerika Serikat. Banyak banget cerita-cerita seram yang berasal dari hutan itu. Tapi salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang seorang penggembala domba yang masuk ke dalam hutan itu bersama semua domba-dombanya tapi Doi sama sekali nggak pernah berhasil untuk keluar dari hutan itu. Dan menghilang sampai sekarang. Yes, I am dead crazy to walk alone in the so-called most hunted forest in the world and i'm very scared of wild animals i have to admit i'm terrified and i do not know where the exit is I'm basically me basically they told me that the legend says that a shepherd went into the forest With the sheeps and he never came out that's the actual legend and that's why this forest has this fame of the most hunted because he went in and he never came back and yes you saw the footage with the sheep that's dead that's a skull a sheep skull that you saw and if you don't believe me you can check yourself the legend Okay. Mihaila tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki yang kayak berjalan mendekat ke arah Doi. Walaupun Doi mengaku kalau Doi itu sama sekali nggak ngelihat siapapun di dalam hutan itu. Akhirnya setelah Doi mendengar ada suara yang tadi, Doi putusin buat buru-buru cabut keluar dari hutan itu. Tapi pas video yang tadi itu diupload di channel YouTube-nya, banyak viewersnya yang notice kayaknya pas Mihaila masuk ke dalam hutan itu ada seseorang yang kayaknya ngikutin Mihaila ini dari belakang. Karena di salah satu momen kelihatan ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang berdiri di kejauhan dan berjalan dari pohon ke pohon. Mihaela sama sekali gak sadar sama penampakan bayangan hitam yang tadi dan malah dikasih tahu sama viewersnya. Dan abis video yang tadi, Do itu ngerasa bersyukur banget karena masih berhasil buat keluar dari dalam hutan itu. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. bye, -bye.